Pesan mori Anjir motor kotor lagi Ah? Oh, oh, iya motor hai, lewat hai, padahal baru dicuci kemarin nggak dipakai juga habis cuci langsung masuk rumah tapi kotor jadi kita hari ini mau san mori cuma bertiga deng tapi dua-duanya dua setengah ini sendiri satu lima puluh jadi kita mau san mori ke tujuh dua cuma muter dulu di KFC lewat Puncut nanti mah ke tujuh dua nya lewat Puncut. karena ya itu di Ledeng pasti banyak polisi daripada ya nyari aman lah istilahnya jadi mending lewat puncut aja Pagi, pagi kayak gini tuh masih segar Tumpen tadi tuh papa bangun jam 6 <tuh> Tumpen tadi bangunnya jam 6 pagi Ya mungkin karena tadi malam tidurnya cepat Semalam tidur jam berapa? Jam 11 apa jam 10 gitu Eh jam eh, guys bukan jam 10 deng Semalamnya tidur jam 1 kayaknya Jam 1 apa jam 2 gitu tidur Eh bangun-bangun jam 6 Jam 6 pagi Jam 6 pagi lanjut ngedit video udah, terusan Mori. Diajak San Mori. Masih enaknya ternyata kalau udara pagi kayak gini tuh keluar pagi jam segini jam 7. Apalagi jam 6 ya kan. aja Tapi pagi ini kayak lebih dingin gitu. Biasanya mah agak-agak panas Seteteh nanti ketinggalan lah Itu suaminya di depan ngebut Istrinya ditinggalin di belakang Cok parah Takutnya ketinggalan aja Ini bapak satu di depan nih ditinggalin istrinya Pak itu teteh di belakang Ketinggalan pak Oh ada Cerain ketinggalan Jam segini udah mulai macet, Cuk. Padahal mah kemarin-kemarin enggak -kemarin terlalu macet kalau jam segini tuh. Masih agak-agak lowong. varsity-nya kalau yang depan sana itu jaket touring Tadi mah ngomongnya teh sanmori santai rule san mori santai Jangan ngebut-ngebut capek ngebut-ngebut. Tadi mah ada yang ngomong kayak gitu. Cuma lupa orangnya tuh yang mana. Tapi kok sekarang jadinya ngebut ya? Bukan San Mori santai ini mah. Aduh handgarnya longgar lagi. FC, KFC. Kita muter KFC dulu. Ramai hari ini. Emang ramai sih hari Minggu mah. di sini juga pada ngumpul. ke bawah. mau muter sekali lagi KFC. mau muter KFC sekali lagi. Hah? muter di bawah situ rumah buaya. mutar KFC lagi sekali terus ke Punclut lewat Punclut. Ini enggak tahu kok pada rame di bawah apa mungkin eh KFC mah belum dibuka deh jam segini mah. Bukanya nanti jam 8 jam 9 baru dibuka. Kita mutar KFC sekali kan. Liatin ramenya KFC kalau pagi itu jam berapa? Oh, udah dibuka tumben. Biasanya mah jam segini belum dibuka. Dibukanya biasa jam 8, jam 9, baru dibuka. Kayaknya emang saya yang saya apa? Kayaknya emang saya nya kalau Sanmori pas kesiangan, jadi pas San Morinya pagi-pagi jam 7 melihat kayak gini tuh rame padahal emang tiap paginya rame sekali tak lewat situ udah langsung lurus kita ke punclud lanjut 72 72 harus agak cepet takutnya ke siangan bisa masuk nanti Oh ada kira-kira ketinggalan Kita lanjut pun celut, karena lewat ledeng banyak polisi jadi ya udah. Soalnya yang minggu kemarin lewat ledeng tuh hampir ketilang, Jo. Pas sudah ganti warna, hampir ketilang dikit lagi dikit, mepet. Jo nggak tahu, tiba-tiba polisinya kayak nggak jadi, kenapa nggak tahu? Untung dah, kalau nggak mau ketilang ahir. habis benerin kamera penyakit gopro lah udah tahu kan nge-crash nge tiba-tiba nge, -crash. <laughs> tiba -tiba nge jadi benerin kamera dulu tadi untung tadi pas nggak nge panjang cuma nge bentar pas dimatiin kok nggak ada suara bipnya ternyata bener pas berhenti kameranya nge-crash <laughs> jadi ini kita lewat jalur punculut ini kalau sore atau enggak menjelang malam lah macet ini jalur punculut soalnya tempat wisata kan, jalur apa? jalur wisata lah, daerah wisata punclut kayak saung gitu tempat makan apa itu polisi tidur? apa itu ngerempas polisi tidur? Saya tidak mengenal rem pas polisi tidur Yang saya tahu gas Hajar polisi tidur man. Sebesar apapun Eh tapi jangan terlalu gede-gede juga sih Ntar velgnya hancur <laughs> Ini cuma scarlet tuh, Bukan TK Bukan Takasago atau apa dengerin suaranya. Ini emang motor pelan, cuma 160. Dia emang pelan sih emang. Kejar apa NR sama 250 juga cuma bisa ngekor, nggak bisa nyusul. Yang atau 150 disuruh nyusul 250, cok. Dua orang. Ini kemana? Kok tidak ada? Tidak kelihatan mereka. Si Bapak Om Gilman sama Teteh kemana? Kok tidak ada? Nah, jadi keluarnya di pasar Lembang. Kalau lewat Puncul itu ada pos polisi. Cuma di sini ada kadang eh di sini apa di sebelah sana sih? Kalau jam-jam 9 atau jam-jam 10 gitu biasanya dijaga. Ngejaga yang pulang-pulang apa? Pulang San <laughs> ah. uh. Lapar aja, pengen makan kupat tahu atau apa gitu. Perut ya, kan? Eh, kenapa nikung ban kamu itu sabun, ban Maxis ya? Maxis nggak terlalu enak buat nikung. <laughs> pengen ganti ban, pengen ganti korsa. Cuma nanti nggak awet. Kenapa yang bisa lewat situ? Coba <laughs> yang lain, pada lewat aspal? tes doang sih. Ya buat penonton agak sedikit deg-degan gitu. Apakah area-area sudah penuh? Semoga saja tidak. Karena aduh kayaknya penuh, Cok. Semoga aja masih bisa masuk. Eh enggak, deng Kosong. kosongkan kosongkan, kosongkan. Soalnya masih pagi, jadi masih pada di bawah semua. Oh ya, masih lumayan. Masih kosong Brodi, masih aman. Jadi masih bisa masuk. Parkirnya sebelah mana, sebelah sana atau sebelah sana Nungguin bapak dan ibu dulu Parkir mana? Depan sana tuh atau.. oh jangan di isu. Muter berarti Jam segini mah Kalau mau ke 7.2 itu harus pagi-pagi gini Jangan jam 9 jam 10 Alamat gak akan dapat tempat parkir itu mah Alamat gak akan bisa masuk Aduh ini mah nggak bisa lewat cu Mau lewat mana Coba Kita parkir di depan aja sana bapak lewat mana tiba-tiba udah duluan di situ Hai hey, hei hei hei hei hmm? Nongkrong sebelah sana nongkrongnya ayo masih pagi nih Ma. masih jam masih jam 8, jam 7. Fresh Area 72 Lembang. Anda datang pagi, Anda bisa parkir di sini. Kalau Anda datang siang, udah alamat ngantri di depan. Anjir, nih orang duduk. di meja tuh lain makanan minuman helam anjir. Hah? penuh semua di atas sana yang kosong mah. Terserah. Ya, di oh, ya kan, kan. Di atas itu enak mah. Kelihatan semua gitu. Eh motor siapa ini? Warna biru, hitam. Eh hitam neng warna biru? WR Hah? Wrd impit WR sama 250 Amin. Ya. Bar 50 sih, ya. anjay ngeliat 72 dari atas nih. Ramai kan? Masih pagi nih, masih jam berapa? jam 8, eh jam 9 kan Hah, enggak kemarin mah, jam 9 jam eh ya gitu. Udah, baru setengah, setengah ratusan 9 setengah sembilan uh, uh, kemarin kita jalan jam, sampai sini jam berapa kemarin yang ramean sembilan sepuluh kayaknya mah. Nah, rame di loh. Tahu pada iya enggak emang gitu mereka pagi dulu pagi dari bawah KFC nanti siangnya naik ke tujuh dua ya. iya oke okay. udah beres kita balik seperti biasa sehingga di KFC, kalau jadi orang-orang mah paginya di KFC dulu. Siangnya naik ke 72, lah Kita mah paginya 72 dulu. Siangnya KFC <guruh> ada, Kertis parkir hilang. Sekarang udah mulai panas. Tadi pagi masih sejuk, sekarang mau panas ah. Gerah ya Ini mau ganti kampas kopling lagi Kampas koplingnya udah mulai slip KFC kalau jadi mah Berapa deh? Hah? Teh sama yang belakang. laut pun celut Ada WR, dan dia mah gak goceng angin. Dia mah ada boncengan, tuh. Kita lewat punclet, karena ya tadi alasannya di Ledeng. Ledeng pasti banyak polisi, pertigaan horor. namanya udah mulai ngantuk, anjir. yang segini deh. Saya sudah mulai berat, saudara-saudara. Gara-gara tadi tidur, bisa bangun pagi jam 6 tuh. Gara-gara digangguin kucing, anjir, kucing tiba-tiba naik ke badan ya, kaget lah. Kirain apa? Ternyata kucing ngelus-ngelus dia bangunin. Udah, akhirnya kebangun. Makanya bisa bangun pagi tadi. Kalau nggak ada kucing, mah udah bablas sampai jam 10 sepuluh. Dia ngerti mungkin. Wah, ini si Arul pengen San Aing bangunin ah Itu. Ngerti kucingnya teh. Dapat kucing kayak gitu pengertian gimana coba? Enggak ada, Cok. Susah. KFC udah sepi kayaknya, apa masih rame? Ini udah jam setengah 11 sih tadi. Lihat dia di HP. Jalan. Oh. Masuk. Ramai juga ternyata jam segini tuh. Kirain udah mulai-mulai sepi. Anh parkir di mana, Cuk? Di sini enggak ngalangin jalan emang. Sana. Situ tuh Apa sini aja Bebas <laughs> Dimana weh Yang penting enggak ngalangin jalannya nggak ngalangin Hah Di atas ya Di atas Siluman lumayan ram ya jam segini mah biasanya udah mulai sepi <tuk> eh anjing panas cu tolong sama kacariben lapar. lapar sok di sini. Yeah, okay. <laughs> Enak gitu, Jo. <cok. laughs> beli tebu dulu, beli tebu buat apa? Buat Ngerokok, ngerokok Soalnya ngerokok tanpa teh pucuk tuh kayak nggak Abdul gitu Teh pucuk, mohon endorse saya Ya, sebulan sedus juga nggak apa apalah Satu dus, dua dus, dus, sebulan Yang kemasan sedang atau yang bergede juga nggak apa-apa Atau yang satu liter juga nggak apa-apa sih Soalnya saya kalau di rumah pasti yang satu liter Soalnya stok buat ngedit kan Ngedit tuh perlu asupan teh pucuk sama rokok surya Jadi ya perlu yang satu liter dulu beli oke jadi mungkin cukup sampai di sini aja untuk video hari ini nanti kita lanjut lagi konten apa nggak tahu dah, pokoknya konten aja terus setelah yang penting ada asupan konten aja Biar Youtube jalan <laughs> Oke okay, See you next video